Memasuki area gerbang Pantai Tiris ini, pohon bakko ya, salin luar biasa. Ini yang mau ke Pantai Tiris, silahkan bersama kita untuk bersepeda sekalian. ayo kita mencoba ya. ekspor ke pantai memang kita sudah berapa kali kesini ya tapi kita tidak bosan-bosan untuk berkunjung di sini karena mungkin view nya bagus untuk berfoto dan lautnya tenang dan juga bisa santai di sini bersama keluarga bang Bersama keluarga San Hadetolan dan sahabat Kita sini dulu ya Pantainya dulu Coba kita lihat pantainya Sekarang tenang Lihat Sini kanan Tenang sekali Bagus Tapi mungkin agak masih ada Sisa-sisa sampah Tapi cocok juga untuk kita bersantai <laughs> ah, <Miren. Wow>. Ayo bagus <laughs> sekali sini bersih cuman mungkin agak banyak kayu-kayu yang berserakan di sisinya juga ada gubuk-gubuk sentiria ya sangat indah yang mungkin sekelas kita di sini orang pada istirahat lumayan juga anak anak kecil Oke kita nanti sekarang cari warung dulu ya. Istirahat. Lumayan juga nih. Berat sekali. Lumayan juga agak istirahat ya. baik eh, yang bersepeda maupun yang naik motor ada kita cari warung untuk mencari minum mana teman-teman kita adanya banyak ini yang kiri kanan semarak pantai ini menara ada orang yang baru-baru ada musholanya juga nih untuk sholat dan udah penginapan satu mobil ke warung dulu menghilangkan penat oke sampai jumpa tetap semangat jalani kehidupan dengan usaha dan doa insya Allah selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini Terima kasih lemas lemes, ya lemes gimana Mas, es apa? Baru mulai lagi lemes ya. Luar biasa, nengkol terutama nih. Main bola masih ini Mas Pendi nih. Mas Pandi lagi makan apa nih Mas Ini Makan gorengan. luar biasa. Ada sambel. Mas Mangga. Ada tempe. Ya silakan. Saya sudah makan. Nanti sengal ngopi ya. Guys, ini juga enak nih buat santai. Ceplik. Serat. Oke guys. Sama nga